Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para sahabat lesti lovers, halo, lovers dan halo, halo, dimanapun kalian halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, hadir untuk memberikan kabar terbaru Kabar baik dan pastinya kabar gembira dari idola halo, kita Lesti dan Rizky Bilar.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 Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Kita lihat kabar pertama Ada apa, -apa yang dari aku Lesti Al-Fatih Ini para sahabatnya mengunggah Dua lagu Buda Lesti Kejora. Ini teasar lagu Sekali Seumur Hidup Dan tentunya teaser lagu Insan Biasa Sekali Seumur Hidup Dalam waktu 21 jam itu viewersnya selah 185 ribu, ini masuk trending 20 dan lagu insan biasa kemarin 17 jam persahabat sudah 185.000 tapi belum masuk trending nih persahabat ya mudah-mudah saja tentunya mudah lesi kejuara bisa trending dan booming buat lagu terbarunya kita lihat persahabat di beberapa tanggapan komentar begitu banyak respon dan tentunya tanggapan yang diberikan. Di antaranya, persahabat dari aku, Lesti Alfaat, di disitu mengatakan Teaser SSH versus Instan Biasa, SSH 21 jam, 185.000, trending 20, dan untuk Instan Biasa 17 jam, 185.000, tentunya trending belum ada nih, persahabat ya. Hingga ada tanggapan juga dari Zahmikui Mudah-mudahan seperti Youtube LE kemarin Tiba-tiba udah nangkring di puncak Amin, doakan yang terbaik saja untuk Bunda Lesti Karena nanti untuk single terbaru Bunda Lesti Peluncurannya tanggal 15 launchingnya persahabat. Kemudian juga kita lihat di kabar berikutnya Alhamdulillah Amin 4 persahabat Tentunya hakmin 4 rilis Buat single barunya bunda Lesti Hashtag Lesti insan biasa Ini tembus 1 juta viewers Di aplikasi tiktok Wow luar biasa bersahabat Hashtag Lesti insan biasa Ini sudah tembus 1 juta viewers Ini keren banget Mudah-mudahan ya Leslar Terutama Bunda Lesti Kejora, tentunya karyanya diminati oleh semua kalangan, amin Kita bangga, kita kagum, dan pastinya kita selalu bahagia dengan idola kesayangan kita Dan tentunya persahabat ya, kita lihat di sini, sini untuk nama penulisannya Hashtag Lesti Insan Biasa itu hurufnya kecil semua nih persahabat Bismillah ya, mudah-mudahan trending di mana-mana Mudah-mudahan booming di mana-mana untuk lagu baru Bunda Lesti. Kemudian juga persahabat berikutnya ada postingan dari Kazaskia Zaskia Sungkar. Ini baru saja mengunggah foto cantik Bunda Lesti. Saat fashion show semalam di acara Kak Zaskia Sungkar di Ramadan Show 2023. Bunda Lesti begitu cantik, begitu imut, begitu mempesona. Meskipun sang kecil memang tidak akan pernah redup. Sang Kejora akan selalu bersinar sampai kapanpun Namun di ini, para sahabat Kita salvo kalimat yang ditulis oleh Kak Zaskia Sungkar The real definisi Kalau rezeki gak kemana? Hampir gak jadi karena Lesti ada event di tempat lain Kadurullah, akhirnya hamil satu Rezeki Zazki.id Mempesona, yes Masya Allah, cantik banget gemesnya aku Lesti Kejora Wow Masyaallah persahabat ya ternyata kita mendapatkan info hampir nggak jadi nih persahabat ya untuk mengikuti fashion show di acaranya Kak Zaskia karena bunda Nadlasi itu dikabarkan ada event di tempat lain. Ada renlah persahabat Alhamdulillah hamin satu rezeki nggak kemana kalau kata Kak Zaskia Alhamdulillah bisa menempati tentunya persahabat ya acara. Zizkia Sengker untuk fashion show buat Ramadan. Luar biasa, makin bangga, makin kagum. Apalagi Bunda Lesti memang cantik banget, persahabat. Bunda Lesti pun di sini berkomentar, Masya Allah kakak, kata Bunda Lesti, Alhamdulillah, persahabat. Makin bangga, hanya doa terbaik pokok yang selalu kita berikan untuk Leslar Family. Berikutnya kita lihat persahabat, ada... Potret tentunya Cidukan Ini momen semalam juga saat Gelah Resik ya, seluruh artis fashion show Ada Bunda Lesti Memakai tentunya gaun warna biru emang sangat mempesona sekali Ini Bunda Lesti Kejora Alhamdulillah, berasabat ya Tentunya idola kesayangan kita bisa hadir Semalam dan pastinya vitamin pun Selalu kita dapatkan dari idola kesayangan kita Mudah-mudahan apapun yang dilakukan oleh Bunda Lesti, ini selalu diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan mudah-mudahan dia ya. untuk Bunda elsa memberikan kebahagiaan untuk keluarga Konoha. Berikutnya juga, cidukan Bunda Lesti, Bapak Bilal semalam dengan orang-orang yang tentunya orang-orang yang tulus mensupport dan mencintai Leslar Family. Alhamdulillah, selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Dan pastinya juga persahabat kita masih menunggu yang lain hingga kabar terbaru lainnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Defo TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar baik dari Lesti dan Bilar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.